Awin dapat di mana? Lu tengah. Lu tengah. tengah. Tengah. Ya. Lu barat. Jadi, jadi sekarang kita lagi dalam proses bacaan nama-nama orang-orang misioner PKW. Ya. Saya nggak di mana tempat saya akan di tempat Jadi teman-teman yang keliat lihat sana sekarang ini adalah gunung dan sebelah gunung itu adalah tempat yang akan saya tugas nanti. Jadi ya lumayan jauh perjalanan ya. Hmm. Jadi kita akan berintasi gunung ini ya dan mungkin pe jalannya kurang begitu bagus untuk dilalui. Ada beberapa section-section yang harus dilalui dengan hati-hati. Jadi guys, kita mau kemana ini? Kita lanjut ke biru bu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Guys, masih lama perjalanan guys. Dan kita tahu apa yang akan menanti depan. Kayaknya setelah ini kita di puncak kan. Setelah ini kita akan turun lagi, katanya. Agak sedikit curam. Jadi sebelum itu kita persiapan dulu ngopi. Dan semoga... Tuhan melindungi kita dalam perjalanan. Amin, Amin. Jadi perjalanan kali ini kita akan ke Biluhu ke spot yang agak kita belum tahu ya, karena kita jarang ke sana ya. Mungkin cuma dia yang pernah ke sana, tapi sesama sama saya Amin nggak pernah. Dan perjalanan cukup melelahkan ya dari kota. Ngopi dulu. Halo guys. Sekarang kita berada di puncak dari perjalanan Lusa kita akan mengikuti pemilihan umum Buat kalian-kalian yang punya hak pilih Silahkan silakan datang ke TPS untuk memilih Jangan lupa ya guys ya Dan doakan Pak Paul bagi tips Tetap aman dalam keadaan bertugas Jadi guys seperti inilah Kalau kita lagi bertugas Dan ya Mendepati hal-hal baru Indah Kita foto-foto Mumpung Indonesia ini sangat indah kita nikmati aja dulu. Jadi kita akan tempat kita tugas nanti di Pulau Bukit ini ya. Udah mau turun lagi, udah mau laut kalau teman-teman lihat itu tur laut itu di ujung tuh. Midnight but your words they Something that you need to say i know it is living inside your brain for sure you keep telling me that it's all okay but i know yeah you sound C coba cek HP, coba cek HP, lihat jaringan, lihat jaringan nggak? Hmm, untuk telepon kelihatannya bisa, tapi cuma satu sinyalnya kasih Hah? cuma satu aja sinyalnya. itu udah habis hilang. <laughs> Dan sekarang kita lagi menunggu kotak suara untuk datang. Sosialisasi tetap. Dan wah oh, sangat panas men. Apa kabar? Lagi apa? Hmm, minum kelapa muda. Panas panas. lain masih di kantor, karena ini kita di kantor kalau masalah ih inilah <laughs> masih dulu barat <laughs> kita main lantai dulu jadi guys sehari tadi kita bolak balik nunggu kotak suara terus ngecek TPS pps nya belum siap, kita tungguin balik lagi sambil kotak suara kita nunggu kemudian kita cek lagi kemudian kita ngawarin si bungsu si erwin yang tempatnya di tempat yang agak kurang kondusif jadi kita kawal sampai selesai dan sekarang guys lagi kita sudah capek sudah wajah kita sudah berminyak sekarang dulu kita ganti baju Ah, minimal yang harum-harum lah ini Bang Awin sudah masih on fire ini terus banget. karena dia adalah orang operator simak yang biasa lebur eh buat sekali matanya ini oke okay guys ikuti terus vlog ini papul bagi tips jadi kita amankan kotak suara di alam sini Kami hanya berdua dan ditemani oleh Pak Guru yang baik hati oh, Selamat pagi, saudara-saudara, rekan seperjuangan Awin sekalip situasi yang kedua terlalu menjaga jarak dan tadi kemudian mencuci tangan dengan air mengalir dan hai fix this yeah if there's something that you need to say i know Abang Awin yang sudah mulai putus asa Menunggu perkembangan <laughs> Aduh, semangat Baju tinggal berapa? Sudah habis? Baju, oh, baju, baju dinas? Dinas masih ada satu ya? <laughs> Untuk besok persiapan. Kersiapan, okay. siapa. Kersiapan sudah habis Baju celana habis Sini karena daerah pantai Maka kita sering ganti baju ya, Karena saking panasnya. halo guys, sekarang sudah malam hari guys, sehabis pemungutan suara. sekarang kita menunggu kotak dijemput, kemudian kita menyesuaikan selanjutnya. pagi Jo hanya mobil sudah ada, mobil senyum KPPK proses penerimaan kotak suara ke kecabutan ke BPK. Oh, uh, berarti utang Wow, keren. Uh. Dan sekarang kita balik lagi. Kita buka kantor desa. Kita standby lagi tunggu jadwal tiket. Kalau tidak kena pikir ya kita pulang hari ini Kalau karena jual pikir ya kita pulang besok Atau enggak tahu, tahu lagi Pokoknya Pokoknya Menunggu Jadi apa Poli harus banyak menunggu Wah, wah, wah, wah, wah. Jepang itu ada Bang Awin kendaraannya. Awin kendaraan Dan aku di belakang Memuntusinya Nah, inilah situasi malam, berkampungan, nelayan, di pesisir barat, Provinsi Gorontalo, uh, pesisir selatan ya, tapi di bagian barat. Ya, lumayan memberikan warna tersendiri. Oke okay, guys, kita lihat ada anak-anak guys. Eh, Uti. Apa-apaan ini? Eh. Oh, ikan-ikan ini, ikan-ikan kecil ini. Eh, cumi-cumi sana itu apa? Yeah. Gurita. Gurita. Kedingin <laughs> gun ini. Ini. Asyik, eh? ya. Yeah. Iya tidak hmm, mendapat ikan yang pasar-pasar begini macam beronang apa? Oh beri eh? pagi guys pagi guys <laughs> jadi kita ke pagian di sini karena semalam tidak sempat pulang dan sangat berisiko untuk balik karena mengingat medan dan jarak juga ini juga sudah hujan dan kita sekarang lagi menikmati indahnya pagi di tempat tugas, tempat BKO. Ya, mungkin setelah hujan habis di kota kita. Jika sudah info hujan selesai di kota, maka kita kembali. Terima kasih buat teman-teman penonton -teman Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.